anak Soekarno katakan siapa yang berjuan di abad 20 untuk kemerdekaan sebuah video di media sosial tiktok memperlihatkan seorang pemuda dan putri dari Soekarno Sukmawati Soekarno Putri para video tersebut laki-laki itu menjawab pertanyaan Sukmawati yang membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam putri dan dari presiden pertama RI tersebut melontarkan pertanyaan itu saat dirinya hadir dalam sebuah diskusi yang bertajuk. Bangkitkan nasionalisme bersama kita tangkal radikalisme dan berantas terorisme. Pada video itu Sukmawati bertanya soal sosok yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia abad ke-20. Sekarang saya mau tanya ini semua yang berjuan di abad 20 itu Nabi Yang Mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan Tanyanya dikutip dari akun TikTok underscore erlangga1986 yang diunggah pada Senin 11 Juli 2022 Sukmawati menambahkan saya minta jawaban silakan siapa yang mau menjawab berdiri jawab pertanyaan ibu ini setelah itu, laki-laki yang diduga sebagai pemilik akun tersebut memberikan jawaban monohok kepada Sukmawati. "Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Betul sekali, tidak ada Nabi Muhammad memanggul bambu runcing di abad 20 untuk memerdekakan negeri Indonesia," ujarnya. Ia menambahkan, "Yang berjuang di abad 20 adalah rakyat Indonesia, para veteran, para tokoh masyarakat, para jawara." Para pendekar dari pelosok negeri, para santri, para santri, para kiai. Setelah itu ia menegaskan bahwa yang berjuang pada abad ke-20 adalah Jenderal Sudirman, sekaligus kekuatan akidah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjelaskan bagi kami rakyat Indonesia yang berjuang itu adalah Jenderal Sudirman dan yang perlu ibu ketahui perjuangan di abad 20 itu dikuatkan oleh akidah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tahu, dimana mana ada pertempuran, di situ ada kalimat takbir, Allahu Akbar. Siapa yang membawa kalimat itu kalau bukan Nabi Muhammad? Tidak ada ibu di pertempuran itu. Demi Bung Karno, itu tidak ada. Itu poin pertamanya tambah pria itu. Tak hanya itu ia juga mengatakan kalau saat negeri ini merdeka masyarakat Indonesia didominasi oleh umat Islam yang merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam poin kedua negeri ini merdeka didominasi oleh 90% lebih umat Islam dan umat Islam itu umat siapa kalau bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau pada saat ini umat Islam akan digeser Kayaknya dipenjarakan, di fitnah macam-macam sudah, jelasnya. Pada poin ketiga, ia mengutamakan belum ada sejarah yang mencatat kalau Bung Karno memanggul bambu runcing. Ia juga mengungkap kalau Soekarno justru ingin bekerja sama dengan pihak asing, tidak seperti generasi Yulmang yang rela untuk berperang demi negaranya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dihasilkan dari kerjasama itu? Kenapa jenderal suliman tetap ngotot? Lebih baik mati daripada harus kerjasama dengan orang asing, karena jika kerjasama itu terjadi, yang diuntungkan adalah Bung Karno dan pejabat-pejabat negara. Tegasnya, pria itu melanjutkan, "Kan bangsa Indonesia seperti yang terjadi sekarang ini, Bu? Jadi, kalau ada yang namanya kerjasama dengan asing, Freeport, Batubara, kelapa sawit, dan hasil bumi lainnya..." Jadi ketika ditandatangani, yang namanya kerjasama, Reket Indonesia itu sama dengan masih dijajah, belum merdeka karena tidak akan pernah menikmati hasil buminya. Mana poin terakhir yang menyampaikan? Yang terakhir perlu ibu ketahui, sejarah itu tidak akan pernah hilang dari darah kami yang kakek moyang kami dulu mati berperang untuk memerdekakan negeri ini. Kalaupun saat ini mulai berangsur-angsur dihapus oleh kelompok-kelompok tertentu. Sebagian besar, Adam bilang ya, itu kelompok-kelompok PKI. Yang dulu dikuatkan oleh Bung Karno partainya. Mengakhiru video, peng pengguna akun TikTok itu menyimpulkan jawabannya tersebut. Sekaligus memberikan pertanyaan monohok. Saya sudah menjawab bu pertanyaan ibu. Bahwasanya tidak ada Nabi Muhammad memanggil. Bambu runcing di negara ini pada abad 20 dan belum ada sejarah yang mencatat bahwasanya Bung Karno itu memanggul bambu runcing. Cuma Bung Karno terkenal karena ditunjuk sebagai pemimpin negara pada waktu itu. Puturnya. Sebenarnya kalau kita disuruh memilih, kami akan lebih memilih Jenderal Sudirman sebagai Presiden Bu. Sambungnya. Di akhir videonya, furiot. Dia itu kemudian melayangkan pertanyaan belak-belakang kepada Sukmawati mengenai Soekarno. Untuk penutupnya, karena saya sudah jawab pertanyaan ibu, saya akan tanya balik ke ibu. Tolong dijawab dengan jujur, imbuhnya. Pertanyaan pertama, pernahkah Bung Karno itu mengkhianati negeri ini, bangsa ini? Dan kalau memang pernah, berapa kali Bung Karno itu mengkhianati negeri ini? Kalau misalkan tidak pernah mengingati negara ini, tidak perlu dijawab. Tutupnya menandaskan. Nah, demikian saudaraku ya. Saya bacakan beritanya tadi. Nah, di sini saya berbicara sedikit. Ya, yang seperti inilah yang merusak. Ya, ini merusak nama besar Bung Karno. Oleh karena, ya statement anaknya sendiri kok bisa-bisanya Nabi Muhammad dibandingkan dengan Bung Karno dari situ saja sudah salah Nabi Muhammad ini utusan Allah untuk menyampaikan ya perintah-perintah Allah sebagai muslim Kali Bung Karno kan bukan Nabi Jadi dari sini aja sudah awal Mau membandingkan Akhirnya dia pake jawaban seperti ini Pasti enak mendengar jawaban tadi itu kan dari pemuda itu Pasti gak enak Karena kalau orang menyelusuri Ya saya ini termasuk orang pengagum Bung Karno Karena nasionalismenya Tapi kalau Sudah terus membandingkan Ya yang dikatakan oleh pemuda tadi itu terkait Jenderal Sudirman, ya jauh lebih besar, jauh lebih besar di peran Jenderal Sudirman dalam kemerdekaan. Kalau kita mau bicara sejarah, Jenderal Sudirman masuk hutan berani menantang penjajah tidak mau kerjasama. Pertanyaannya, hmm. apakah Bung Karno pernah memimpin pasukan? Bersenjata untuk melawan penjajah. Kan kita tidak pernah mendengar sejarah itu. Kalau saya menyadarinya. Oke. Okay, Jenderal Sudirman memang. Ya memiliki kemampuan tempur militer. Dari seorang ustad. Sedangkan Bung Karno memiliki. Kelebihan dalam diplomasi. Artinya dalam politik Artinya untuk memerdekakan bangsa ini. Ya. Memang saling melengkapi Merdekanya suatu bangsa Bukan bukan eh, hanya ditentukan oleh suatu pertempuran atau peperangan Merdekanya suatu bangsa Bukan karena lihainya orang Berkomunikasi atau berdiplomasi Bukan hanya itu Berdirinya sebuah negara Bukan hanya karena kuatnya doa semata, bukan daripada umat beragama. Tapi berdirinya atau merebutnya suatu kemerdekaan karena bersatunya baik yang ahli militer, baik yang ahli diplomasi, baik yang sering berdoa, awak beragama yang sering berdoa, dan bersatu, ini adalah satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan berdiri sendiri. Ini saja, kawan. Bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI Harga Mati.